Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, sudah subscribe dan sudah nge-like. Buat teman-teman yang belum nge-like, bantu saya untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Buat teman-teman, kebetulan kita lagi ada di Budi Prima Mobil Indo. Mobilnya bagus-bagus, harganya mungkin bisa merekomendasi buat teman-teman Dari harga yang 40 jutaan sampai yang 300an Banyak pilihan Tinggal teman-teman sesuaikan -teman dengan budget dan kepentingan teman-teman Dan kita ditemani sama Yola sebagai pengelolanya Sini Yola kita ditemani sama Mbak Yola yang cantik bajunya pink-pink nih Wow jilbabnya pink bajunya pink kakinya pink Nah Yola gimana ya. kabarnya baik alhamdulillah alhamdulillah. Baik. alhamdulillah baik nah Yola kita mau update stok ya, ya. Yola ini sebagai pengelola di Prima, Mobil. Prima mobilindo teman-teman insyaallah harganya bagus-bagus nih mobilnya pun bagus-bagus berkualitas dan merekomendasi karena di showroom ini menyediakan garansi mesin yang sangat relevan karena satu tahun ya satu, satu tahun senilai, 20, se senilai 25. 25 jutaan nah itu teman-teman sangat relevan dan sangat bagus ya buat kita sebagai pelaku konsumen jadi tidak ada rasa kekhawatiran buat teman-teman. Oke, okay, Yolah kita mulai. Yol. Ini mobil apa nih, Yol? HALIA G-Manual. Manual. Tahun berapa, Yol? 2020. 2020. Nah, ini teman-teman berempat genap alamat SNK daerah Tangerang Kota. Pajaknya di bulan Februari. Kilometernya berapa? Ini belas ribu. belas ribu asli? Asli. Wow, belas ribu ya? Iya. Atas sama perorangan ya, Yol? Atas ya. sama perorangan. Mobilnya bagus banget, Yol. Asli. Tahun 2020. Tahun 2020 kali dua 2020. 2020 ada sama perorangan ya teman-teman mobilnya bagus banget masih orisinil kilometernya pun masih sangat antik 15.000 loh teman-teman harganya berapa ya? otr kita buka 133 nego 133 masih bisa nego nego nego, nego, nego sedang sampe... apa nego gede nih nego sampai jadi, jadi ya sama Yola Yo, Yo. nah sebelumnya teman-teman Penasaran nomor teleponnya Yola berapa sih? Yola tolong disebutkan nomor telepon Yola. Nomor telepon saya 0857. 0857 baik. 1173. 1173 baik. 1868. 1868. Teman-teman ya. yang mau kepo sama Yola tentang stok-stok mobil beserta harga-harganya bisa langsung japri ke nomor telepon beliau ya. Iya. Dan nomor telepon itu tersambung dengan WhatsApp ya. Siap. Ya. Pokoknya Yola janji akan fast respon buat teman-teman yang membutuhkan kendaraan. Ya. Ini kan harga tiga 133 Yola. Hmm. Masih bisa nego ya, Masih. pokoknya nego sampai jadi. Dan untuk teman-teman yang mau kredit, ada fasilitas yang DP ringan nggak? DP minim kita 10 juta. 10 juta bisa? Bisa. Angsurannya berapa Yola? Angsurannya 3954. 3954 selama? Selama 4 tahun. Selama 4 tahun ya teman-teman. Untuk lima tahun ada? 5 tahunnya ada nanti kita hitungkan. Oke, okay, langsung Japri Yola. Estimasi paling sekitar 35an ya, kurang lebih yeah. ya. 34 sampai 35an estimasi. Itu pun tergantung leasing ya. Oke, okay, Yola, kita langsung ke mobil Baleno. Baleno. Nah, ini Suzuki Baleno. Warna silver. Tahun berapa, Yol? Tahun 97. Tahun 97 masih garing masih loh teman-teman. Masih ori ya? Full ori. Ya. Full ori nih, ceteknya Chat semua ori, iya. belum pernah dicet. Belum. Oh, luar biasa subhanallah. Nah, ini berplat ganjil ya, teman-teman, untuk alamat SNK daerah Anggerang Kota juga ya. Mm. Dan uh. pajaknya hidup apa panjang nih, Yol? Bulan 11 November. Pajak, pajak terima hidup ya? Terima hidup. Terima panjang loh, teman-teman. Atas sama perorangan ya, Yol Atas ya? sama perorangan. Kilometernya berapa, Yol? Kira-kira. Ini Suzuki Baleno. Siapa yang nggak sangka kilometernya masih 90. asli ya 90.000. Manual booknya ada, service record ya berarti ya. Yeah. Wow, tuh teman-teman. Mobilnya bener benar gres banget nih. Tahun 97 ya. Mobilnya masih bagus banget, kaca-kacanya juga masih sangat ori dan masih sangat bersih. Dan paling ada sepretan di bemper aja ya, tapi masih sangat relevan loh teman-teman. Untuk bodi-bodinya saya pastikan masih, masih full, ori oh. ya, full ori. Ini harganya berapa, Jol? 55 juta 55 juta hmm. masih bisa nego nego Nah Yola kira-kira hmm. ada buat teman-teman nih dikasih harga berapa nih biar supaya teman-teman bisa langsung merapat ke Yola 55 kita kasih diskon 10 juta ya 10 juta Yola. 10, juta. Bener, 10 ya. juta jadi 45 nih ya. Nah itu teman-teman harganya masih sangat relevan masih sangat murah worth it untuk ukuran dan kondisi mobil yang sangat bagus. Karena apa? kilometernya baru 90.000, teman-teman. Asli. Asli ya. Manual book lengkap semua. Pokoknya bagus, mobilnya kece. Teman-teman pasti naksir deh kalau ngeliat mobilnya karena auranya keluar. Oke, yolah selanjutnya mobil apa lagi, Yol? Mobil itu tuh yola. Luxio. Luxio. Nah, teman-teman, kita ada mobil Luxio tahun Luxio 2000. 2011. 2011. Teman-teman, ada Luxio tipe D, D tahun 2011. Bertransmisi manual warna silver hmm. untuk alamat SNK-nya daerah Depok ya. Plat nomornya berpat ganjil, pajaknya di bulan Januari 2023, teman-teman. Atau sama perorangan ya, Yol? Ya? Betul nah ini mobilnya masih sangat bagus ini cocok nih buat Masuk mobil travel atau usaha uh. mobilnya masih bagus ya Yol ya nggak bakal banjir enggak bakal nabrak ya dijamin pak Benar, karena mobil ginian mobil operasional garansi mesin, eh, garansi garansi mesin selama setahun ya 1 tahun. garansi mesin dan transmisi selama satu tahun tahun 2011 wow bagus banget mobilnya sangat recommended ya teman-teman buat ukuran kondisi harganya berapa yol Harganya untuk cash kita buka 105 Harga cash 105 masih 105 bisa nego dong Masih bisa nego Masih bisa nego. Nah, kira-kira yol hmm. dikasih harga terbaiknya yol kira-kira yol Apanya nih? Untuk harga kesnya Pokoknya japri aja Yola ya. Japri saya langsung aja Pak. Harganya 105 masih 105 bisa nego masih ya. Bisa nego, Pokoknya Pak. nego banget ya. Nego banget. Nego, nego banget. Nil. Buat kredit berapa yol? Untuk kredit DP 10 juta, angsurannya dua sembilan sembilan lima. Dua selama 4 tahun. Ya. Berarti kalau lima tahunan sekitar dua lima an nih kurang lebih ya. ya. Estimasi ya teman-teman, kurang lebih DP 10 juta, angsuran dua lima untuk lima tahun. Untuk empat tahunnya sekitar dua sembilanan 29. kurang lebih ya. Yo. Untuk harga dan paket kreditnya. Japri sama beliau udah dikasih murah kondisinya bagus-bagus Oke Yola apalagi lagi nih kira-kira kita punya nah Yola ini ya. ada servis tahun berapa 2013 2013 wih ya. plat nomornya bagus loh. B8898 bagus pajaknya di bulan 7 2000... berplat genap ya ini terima panjang terima panjang hmm. pokoknya teman-teman terima panjang untuk alamat SNK daerah Jakarta Barat ya iya betul kilometernya berapa Yol? kilometer 82.000 ini yang 24 apa 24. yang? 24 25. kilometernya 82.000 82.000 atas perorangan ya wow nih teman-teman tahun 2013 13 yang 2.4 kilometernya masih cukup rendah sekitar delapan puluh dua ribuan service record ya record. ada buku servisnya ya, juga sama ya. kunci cadangan juga tersedia ya yo kunci dua kunci dua harganya berapa yo kita buka dua tiga nego dua nego masih bisa nego ya bisa nego, nego keras nge -nge ya? ya nah tuh teman teman 230 masih bisa nego untuk mm -hmm. dp nya yo paket kreditnya paket kredit di sini kita buka 30 kita DP masih 30. diskon 10 juta Mas bisa masih bisa, bisa. berarti sekitar 20 juta mm -hmm. wow tuh teman-teman CRP DP 20 juta tahun 2013 asalnya berapa yuk? angsurannya wow. 6.700.000 6,7 selama 4 tahun? selama, 4, selama 4, tahun. 4 tahun berarti 5 tahunnya tinggal 6 jutaan 6 juta setengahan kurang masih lebih kita, ya 6,4 atau 6,3 lah kurang lebih estimasi teman-teman yang cari Avanza G nah ini ada barangnya Yole ya bertransmisi manual warna silver atas nama perorangan di mana pajaknya di bulan-bulan 11 November atas nama perorangan kilometer berapa Yole? Kilometernya 99.000 ribu. 99.000 ribu, kurang lebih ya kurang masih lebih ongoing ya? ya karena mobilnya masih bagus banget masih suka dipakai oh. sama hmm. teman-teman yola itu alamat Sanka daerah Bekasi ya teman-teman. 2014. 2014. 2014. Berapa harganya yol? Kita buka 125. 125. 125. 125 masih bisa nego. nego. Nah 125 masih bisa nego. Apa saja 2014 bertransmisi manual. Kilometernya hmm. baru 99 ribuan kurang lebih. Ya. Nah yul, pakai kreditnya berapa yol? Paket kredit kita di sini dua puluh juta, DP dua puluh juta, DP dua puluh juta, diskon lima juta, Des diskon lima juta, berarti DP lima belas nih. Iya, yeah. angsurannya tiga juta enam ratus delapan puluh empat, tiga koma enam tahun, tiga koma enam-an selama empat yeah. tahun ya. Betul. Untuk yang lima tahunnya, sekitar tiga koma tiga-an, kurang lebih, kurang lebih segitu tuh ya, teman-teman. Nah, insya Allah yang direview sama kita bisa merekomendasi, bisa mereferensi. Buat teman-teman yang membutuhkan kendaraan Karena mobilnya masih sangat bagus-bagus Dan harganya pun masih masuk Masih cukup murah-murah ya teman-teman Yola ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? <laughs> Kalau untuk pilihan masih banyak ke Yola sebenarnya ya? Iya, masih banyak semua ya. Masih banyak Nah, teman-teman yang mau nanya langsung ke Yola bisa Mau nanya mobil apa aja yang tersedia Di stok Prima Mobil Indo Pokoknya teman-teman langsung, langsung ke sini nanya ke Yola Ya, berikut tadi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari Drosa Auto, Yola dari Prima Mobilindo. Mohon undur diri. Assalamualaikum, ya, warahmatullah Warham wabarakatuh. Salam sukses Drosa.